Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik hari ini adalah Relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku dengan pembacaan Alkitab ulangan 6 ayat 7-9 dan Efesus 4 ayat 11-15. Memulai pembahasan ini, saya mengutip Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut paginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak merupakan anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang memiliki potensi-potensi luar biasa, sehingga anak-anak memerlukan didikan untuk mengembangkan potensinya dengan sungguh-sungguh. Potensi-potensi itu Terdiri dari potensi kognitif atau intelektual, potensi afektif atau potensi moral, dan potensi spiritual atau potensi religius, dan potensi psikomotorik atau potensi keterampilan. Salah satu sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia adalah melalui sekolah. Sekolah sering juga dipandang sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah lingkungan keluarga. Sekolah diberi sebagian tanggung jawab pendidikan yang diemban orang tua. Hal ini terjadi karena orang tua memiliki kemungkinan yang kecil untuk dapat mendidik anaknya agar menguasai berbagai kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan orang tua tidak mampu mendidik anaknya sendiri tentang berbagai pengetahuan dan kemampuan tersebut sehingga kemudian menyerahkan sebagian tugas dan tanggung jawabnya kepada guru yang menjadi pendidik di sekolah anak sebagai objek pendidikan diharapkan mendapat pendidikan yang tepat dan layak orang tua tentu berharap agar tidak meninggalkan keturunan mereka yang lemah orang tua juga tidak berharap Anak-anak mereka berkembang dengan optimal dalam hal intelektual Sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan beriman kepada Tuhan Berperasaan dan kuat fisiknya Oleh karena itu, orang tua sering memilih sekolah yang berkualitas Yang diharapkan dapat membantu anak-anaknya Mereka bertumbuh dengan memiliki karakter yang kuat Sesuai dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kristiani untuk mencapai potensi-potensi itu yang telah disebarkan, ada tiga pusat pendidikan, yaitu di dalam keluarga atau di rumah, di sekolah, dan di gereja sebagai lembaga masyarakat. Pendidikan dalam konteks keluarga, anak berinteraksi dengan orang tuanya dan anggota keluarga yang lain. Ia memperoleh pendidikan informal terutama melalui proses sosialisasi dan edukasi berupa yang berikut pendidikan dalam konteks gereja di sini anak berinteraksi dengan seluruh anggota gereja yang berbeda secara umur, tingkat sosial maupun budaya. Ia memperoleh pendidikan nonformal atau pendidikan di luar sekolah yang berupa berba berbagai pengalaman hidup. Agar gereja dapat melakukan eksistensinya, maka seharusnya generasi muda atau anak remaja dan pemuda Perlu mendapat warisan atau penerus, baik nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, maupun bentuk kelakuan lainnya sesuai dengan dasar-dasar kristiani. -dasar Dalam konteks gereja, pribadi Kristen dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi jemaat yang dilandasi oleh sikap yang berdasarkan rasio nilai kristiani dan tujuan hidup. Oleh karena itu, anak perlu didorong untuk terlibat dan menjadi aktivis gereja agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara sehat, secara kristiani. Yang ketiga, pendidikan dalam konteks sekolah. Dalam konteks sekolah, anak memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram, terstruktur, dan terencana yang dijabarkan dengan tetap baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, keterampilan maupun sikap terhadap mata pelajaran. Anak berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas bersama teman sebayanya. Aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan anak di sekolah dapat berupa bahan-bahan pengajaran, teman dan sahabat peserta didik, guru, serta para pegawai lainnya. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Secara epidemiologi, Kata sekolah berasal dari bahasa Latin Sekolah sekolah sekolah atau yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Dimana pada masa lampau sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu. Adalah, adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral atau budi pekerti dan estetika atau seni Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah Anak-anak didampingi oleh orang yang ahli dan mengerti tentang psikologi anak Sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran saat ini, sekolah mengalami pergeseran makna menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berak beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam pengejaran iman Kristen, sekolah sekolah dalam pendidikan agama Kristen menuntut pemikiran atau pengelolaan yang bersungguh-sungguh dari para pengelolaannya. Pendidikan agama Kristen harus dilaksanakan secara efektif baik untuk para pendidik maupun peserta didiknya. Dapat memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Landasan maupun cara kerja tentu harus berakar pada nilai-nilai iman Kristen. Oleh karena itu, baik para guru maupun murid di dalam kehidupannya harus tetap berakar dan berpusat pada pribadi Tuhan Yesus dan digerakkan oleh roh kudus. Tuhan Yesus dalam pendidikan agama Kristen dikenal sebagai Tuhan Juruselamat selamat dan guru yang agung. Sebagai guru yang agung, Kristus tidak hanya memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi juga memberikan teladan kehidupan bagi para murmurnya termasuk kita pada saat ini. Relasi antara sekolah dan keluarga tentu merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak-anak sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua terutama ayah dan ibu yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi, sekolah hadir sebagai mitra atau rekan sekerja yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Sekolah memiliki tugas ganda yang harus dipikul. Sekolah menjalankan pendidikan kepada anak-anak yang dipercayakan orang tua kepada guru untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam membentuk kepribadian, karakter dan kehidupan rohani yang bertumbuh di mana guru memiliki peran sebagai fasilitator motivator, mentor yang merancang proses pembelajaran secara formal sekolah tidak hanya sekedar sebagai wadah untuk menambah ilmu pengetahuan kepada peserta didik tetapi juga untuk memuridkan peserta didik dengan cara melatih Dan mengembangkan pola pikir di dalam perspektif kebenaran nilai-nilai kristiani -nilai Dengan demikian, peserta didik dapat memecahkan berbagai permasalahan hidup Yang dihadapi di sekolah, di rumah, maupun masyarakat luas Di mana mereka berada secara bijaksana dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Sebagai pihak penopang, sekolah perlu menjalin komunikasi, berdialog berdialog dengan keluarga terutama orang tua sebaliknya keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah keluarga dipandang untuk memberi waktu lebih banyak berdiskusi baik dengan guru di sekolah maupun dengan anak mereka yang mengikuti pendidikan sekolah dan orang tua juga perlu terbuka dan mengusahakan agar lebih mengenal satu sama lain, sehingga dapat memahami dalam segi apa dorongan atau motivasi dapat diberikan dalam perkembangan anak, -anak secara utuh. Pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Sekolah perlu mendorong orang tua untuk melaksanakan tugas mereka terhadap anak-anaknya. Sekolah menjadi fasilitator bagi orang tua agar mereka semakin mengetahui hal-hal apa yang perlu bagi peningkatan kualitas pendidikan anak-anaknya. Jalinan kerja yang harmonis Oke, guys. Ini aku ingin menyanyi. perlu dikembangkan di antara sekolah dan orang tua, sehingga orang tua dapat melihat bahwa sekolah hanya merupakan kelanjutan dan kesenembungan pendidikan yang sedang dilakukan dalam keluarga. Pendidikan anak merupakan tantangan yang berat bagi orang tua. Namun hal tersebut merupakan tugas mulia, dan kehadiran sekolah membantu meringankan tantangan tersebut. Alkitab menegaskan bahwa menjadi orang tua adalah tugas mulia dan merupakan bagian dari rancangan Allah untuk keluarga. Pendidikan anak dianggap dianggap Allah sangat penting, oleh karena itu dimintakan supaya dilaksanakan berulang-ulang sampai mendara, daging, dan menjadi bekal dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan anak harus jelas tujuannya supaya anak bertumbuh menjadi pribadi yang takut kepada Tuhan. Mendidik anak sangat membutuhkan keteladanan. Oleh karena itu, pendidikan yang benar harus berawal, berasal, dan berakar dari keluarga. Tidak semua anak memiliki kesempatan Kajian untuk melanjutkan pendidikan. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan hal tersebut diantaranya masalah ekonomi. Keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan sehingga menyebabkan banyak anak putus sekolah dan membantu orang tua mencari uang. Walaupun sekolah gratis sudah disediakan pemerintah untuk mem memajukan pendidikan bagi anak-anak, maka -anak, tetapi hal tersebut masih sering diacukan oleh anak-anak karena motivasi belajar yang masih rendah. Pengaruh lingkungan yang buruk juga menjadi salah satu penyebab Anak-anak menomor doakan pendidikan Hal ini merupakan tantangan terbesar bagi orang tua dan sekolah Terdapat berbagai masalah remaja yang perlu dipecahkan secara bersama Antara keluarga, sekolah, dan gereja Misalnya meningkatkan tawuran misalnya tawuran antar sekolah kenakalan remaja, kriminalitas remaja Hamil, hamil di luar nikah dan pernikahan dini pemakaian narkoba dan obat terlarang dan masih banyak lagi berkaitan dengan masalah tersebut rupanya perlu ada kerjasama antara keluarga, sekolah dan gereja untuk mengembangkan nilai-nilai kristiani yang, yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh lingkungan misalnya meskipun konteksnya berbeda namun perlu kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil lebih manusiawi mengembangkan kesejahteraan dalam perspektif iman Kristen pertanyaan besar sebagai pembahasan utama bagaimana pandangan Alkitab terhadap hal-hal yang telah disebutkan tadi Efesus 4 ayat 11-15 Teks Alkitab ini merupakan bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus berkaitan dengan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tuhanlah yang memberikan karunia kepada setiap manusia. Karunia yang diberikan Tuhan tidak sama satu, sama, satu dengan yang lain dalam jabatannya. Meskipun memiliki berbeda jabatan, tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memperlengkapi umat Allah dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Sampai semua umat Allah mencapai kedewasaan yang penuh dalam iman dan takut akan Allah. Sama halnya dengan sekolah dan keluarga, masing-masing mempunyai kapasitas yang berbeda dalam dunia pendidikan, individu, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarga dibandingkan dengan guru di sekolah. 8-9 jam per hari, sekolah menjadi pendukung dan perlengkap bagi individu dalam proses pertumbuhan menuju kedewasaan yang penuh baik dalam ranah kognitif, intelektual efektif moral, spiritual, dan psikomotorik atau keterampilan. Rasul Paulus menekankan bahwa dengan kedewasaan yang penuh tersebut, manusia tidak akan mudah diombampingkan oleh berbagai godaan duniawi yang menyesalkan. Manusia yang dikarnakan hikmat dari Tuhan dapat membedakan hal yang positif dan hal yang negatif, hak yang baik, hal yang baik dan yang jahat, sehingga menjadi pribadi yang utuh, yang kuat. Demikian pula dengan pendidikan yang diperoleh di sekolah maupun dalam keluarga dan gereja akan membantu anak-anak bertumbuh secara utuh dalam seluruh aspek kehidupannya. Ayat yang berikut, ulangan 6 ayat 7 dan 9. Ayat ini berisi panggilan untuk mengajarkan iman pada setiap situasi. Oleh karena itu, berbagai kesempatan dapat dipakai sebagai kesempatan untuk mengajarkan iman, misalnya saat berbicara, berjalan, berdiri, dan makan. Pengejaran iman perlu dilakukan secara tulus dan alami. Hal mendidik dan mengajar anak-anak, adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang tua apabila orang tua tidak mendidik anak-anaknya maka ia tidak tak menaati perintah Tuhan anak-anak membutuhkan pendidikan yang layak untuk kehidupan di masa depan jika pendidikan ini tidak diperoleh dengan baik maka orang tua memberikan masa depan demikianlah penjabaran singkat akhirnya saya mempertegas kembali sebagai kesimpulan akhir bahwa satu sekolah merupakan pihak sekunder dalam pendidikan anak, sebab pihak primer tetap berada di tangan orang tua yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, sekolah hadir sebagai mitra yang berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik generasi berikutnya sebagai penerus pelaksana misi Tuhan secara turun-temurun. Yang ketiga, komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu terjalin. Secara terus menerus, keluarga dituntut untuk bersedia memberikan dukungan bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah. Karena pendidikan di sekolah bagi kelangsungan dan pekerjaan Tuhan melalui sekolah, karena pendidikan di sekolah tidak akan optimal jika tidak ada dukungan dari orang tua secara holistik dalam pertumbuhan anak-anak. Demikianlah pemaparan singkat, sekian dan terima kasih.